Doa ya marahayusah kemati. Kasih repeto wir insambikala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil abiya wal sali. Wa ala alihi washabihi Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa taala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 Silahkan membagikannya ke sosial media atau ke komunitas-komunitas Doro, agar informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat juga bagi yang lainnya, sebagai pemula. Sering melakukan kekeliruan dalam merawat burung perkututnya Dan membuat perkutut tidak manggung atau melas manggung Memang ada katurangan perkutut yang tidak pernah manggung Dan biasa disebut katurangan biksu walehan Yang dapat Ndoro simak videonya pada tautan link di deskripsi video ini ketidaktepatan dalam memilih waktu berjemur dan waktu mandi bagi burung berkutut adalah kebiasaan yang tidak sedikit para pemiliknya abaikan. Akibatnya, banyak perkutut yang dipelihara di rumah menjadi tidak jinak dan tidak mau manggung. Efek dari ketidakmuan manggung pada burung perkutut, menurut Tribun Jawa Pertanda, hilangnya tuah. Dari perkutut tersebut Karena ketidakselarasan Burung perkutut Dengan doronya Maka dari itu Doro sudah seharusnya Dapat memperhatikan Waktu berjemur Dan waktu mandi Bagi burung perkutut di rumah Video kali ini Kami akan mencoba memberikan sebuah informasi tentang kebiasaan keliru yang sering dilakukan pemilik burung perkutut yang harus segera ditinggalkan umum diketahui burung perkutut enggan berbunyi atau manggung disebabkan karena ada ketidaknyamanan lingkungan dan sangkar ini pertanda burung berkotot stres Namun selain itu Ada faktor lain burung berkotot menjadi enggan berbunyi dan jinak Yang disebabkan oleh kebiasaan pemiliknya Di antaranya Tidak memperhatikan waktu mandi Dan tidak memperhatikan waktu berjemur Ngadu si manuk kutut Kudu nguna akhir tes nolan Terus nyebut asman Terus garing Naliko dirangkul Kayak bayi umur limang tahun Diawaji Lan didampingi Sejatin manuk kutut Seneng panas si seringingi weke cenderung kurang muni utawa manggung Naliko cuaca adem Manuk kutuut kuwi bisa hadiah Nompo kanti ikhlas Opo sing di asilake sokop gaweane Opo iku gayan utawa mundut sanak Dewi kebiso nampo opo-opo rosok lisa. Penyebab perkutut menjadi tidak jinak dan tidak mau manggung adalah karena adanya kebiasaan pemilik yang tidak memperhatikan waktu mandi. Memandikan burung perkutut terlalu sering justru tidak baik untuk perkutut. Apalagi jika burung perkutut sedang memiliki di bagian tubuhnya. Seringan mandi akan membuat luka pada perkutut menjadi sulit untuk sembuh. Maka dari itu, pastikan untuk memandikan burung perkutut seminggu sekali saja, atau dua hari sekali. Penyebab kedua berkutut menjadi tidak jinak dan tidak mau manggung adalah Karena adanya kebiasaan pemiliknya yang tidak memperhatikan waktu berjemur Pada dasarnya burung berkutut menyukai panas sinar matahari Ia cenderung akan menjadi jarang berbunyi atau manggung Ketika berada cuaca yang dingin, oleh karena itu banyak dari kalangan kolektor selalu menyempatkan diri untuk menyemur burung perkutut setiap hari. Pastikan seluruh badan burung perkutut terkena sinar matahari. Tidak ada bagian sangkar atau kandang yang menutupi perkutut dari sinar matahari. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai dua kesalahan. Dalam perawatan perkutut, menurut tutur ular yang kami ketahui, yang membuat burung perkutut tidak manggung. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu Syakung Dumadi kasih ngrebet do. Dear Nissam Nikolo.